Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Ayo jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, semakin pintar, semakin soleh. Allah akbar. Eh, Bu Fiki ada pegang sesuatu loh. Pegang apa ini ya? Hmm, ini adalah buku yang berjudul Abu Bakar Ashidik. Anak-anak tahu nggak Abu Bakar Ashidik ini siapa? Nah dalam buku ini nanti akan ibu ceritakan kisah dari Abu Bakar Ashiddiq Tapi sebelum itu kita awali dengan lafaz Basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah Abu Bakar Ashiddiq ini adalah sahabat setia Rasulullah Sahabat setia Rasulullah Ada loh hadis yang disebutkan uh, dari Rasulullah yang, ber yang menyebutkan nama Abu Bakar Apa itu? Nih, nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis Abu Bakar di surga, Umar di surga, Usman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, az di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hazir Riwayat Al-Tarmizi Nah anak-anak, nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini itu ada 10 orang Nah 10 orang ini adalah 10 sahabat nabi yang dijamin masuk ke dalam Surga. Baiklah, simak cerita dari ibu Fiki ya Ibu akan menceritakan apa yang ada di buku ini. Yaitu tentang Abu Bakar Ashidik, Sahabat Setia. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan orang-orang Quraisy pada saat itu Rasulullah menyampaikan sesuatu di tengah mereka. Apa ceritanya? Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisra'kan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Masya Allah, dalam waktu semalam anak-anak ini perjalanannya dari Baitul Maqdis ke Palestina itu sangat jauh, loh. Kalau kita ke sana tidak mungkin jalan kaki, pasti harus naik kendaraan. Tapi Rasulullah menaikkannya dari Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh nah apalagi ke langit nggak mungkin kan kita bisa ke sana dengan berjalan kaki tapi rasulullah mengalami ini dalam waktu satu malam anak-anak hebat bukan orang-orang krois percaya tidak ya dengan cerita rasulullah ini nah kita lihat ya hmm ternyata abu bakar berkata jika beliau berkata demikian maka itu benar abu bakar mempercayai cerita yang disampaikan rasulullah saw tanpa ragu sedikitpun Bagaimana dengan, dengan orang-orang Quraisy? Anak-anak saat itu, orang-orang Quraisy tidak ada yang percaya. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu berbohong, tapi Abu Bakar langsung percaya dengan cerita Rasulullah. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam Sejak beliau muda, dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Hmm, Masya Allah, setia sekali Abu Bakar ini. Nah mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar Asyidik, yang artinya membenarkan Karena dia tidak pernah menganggap Rasulullah itu berbohong Ya kan anak-anak? Kita lihat lagi Nah nama lengkapnya adalah Abu Bakar Asyidik Abdullah bin Abi Kuhaffah Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu istri Rasulullah Alaihi Wasallam Juga ayah dari Asma Seorang wanita mulia berjiwa kesatian Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan Yaitu pada tahun 573 Masehi Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal Berarti usia Abu Bakar dan Rasulullah tidak terpaut ya anak-anak Karena mereka uh, lahirnya tidak lama setelah Karena Abu Bakar lahirnya tidak lama setelah Rasulullah dilahirkan Lihat ini ilustrasi gambarnya Kita lihat lagi Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lembut dan penyabar. Masya Allah, Bahkan sebelum masuk Islam sekalipun, Abu Bakar itu memiliki ahlak yang baik ya. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang di, yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya Tuh, Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam Kalau perempuan pertama yang menerima Islam, siapa anak-anak? Adalah istri Rasulullah Khadijah Kemudian diantara, diantaranya adalah Utsman bin Affan Nah, setelah tadi Abu Bakar masuk Islam Kemudian disusul lagi dengan sahabat yang lainnya. Yang ini Usman bin Affan, Azubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia lainnya. Ini ilustrasi gambarnya. Nah setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Hmm, Masya Allah, ahlak Abu Bakar ya anak-anak. Setelah bukan hanya rajin beribadah Tapi dia juga sangat rajin bersedekah Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat Abu Bakar senantiasa hadir di depan Salat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan Kemanapun Rasulullah pergi Dia menyertainya Sungguh seorang sahabat setia Banyak sekali budak yang disiksa tuannya Karena memeluk agama Islam Abu Bakar menolong mereka mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Ini ilustrasinya anak-anak. Bilal ini adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan yang disuruh oleh Rasulullah. Nah, saat itu, saat Bilal masuk Islam, dia juga disiksa, tapi Abu Bakar membebaskannya. Ya, apalagi ceritanya, hmm, suatu hari pintu rumahnya diketuk, Abu Bakar membuka pintu, dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah, temanilah aku, kata Rasulullah. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya. Nih saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani dengan Abu Bakar dan ini merupakan perintah Allah. Abu Bakar mengangguk, mantap, dia telah siap dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah SAW perjalanan hijrah tak akan mudah lihat Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan dan akan suatu saat jika ada kesempatan ibu akan bercerita tentang perjalanan hijrah Rasulullah ya juga kisah tentang abu bakar bersama rasulullah Dia apa lagi nah saat hendak bersembunyi abu bakar masuk ke dalam gua sur sebelum rasulullah dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda dia bersabar menahan sakit dan gigitan ular saat rasulullah tidur beralaskan kakinya air matanya menetes kalau tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda rasulullah pun terbangun terharu dan akhirnya mengobatinya itu anak-anak saking sayangnya Abu Bakar Abu Bakar tidak ingin Rasulullah itu sampai terbangun Saat itu Dia sedang digigit ular kan Tapi Dia menahan agar Rasulullah tidak terbangun Dari Dari pangkuannya Jadi di, Sampai akhirnya tetesan air matanya Membangunkan Pipi Rasulullah Membangunkan Rasulullah karena terjatuh di pipinya Ini ilustrasi gambarnya Anak-anak suatu kali lain Ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Ini adalah uh, kisah ini ketika Abu Bakar berada di gua sur bersama Rasulullah. Jadi di depan di depan gua itu di pintunya ada sarang laba-laba. Tuh, padahal di luarnya itu sudah banyak kaum kafir Quraisy yang ingin apa mencari Rasulullah Ingin membunuh Rasulullah dari Ingin mencari Rasulullah dari tempat persembunyiannya Tapi Allah melindungi mereka Lata tazan inallaha ma'ana Janganlah engkau bersedih Allah bersama kita Itulah perlindungan Allah anak-anak Untuk Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua itu Hingga akhirnya Tibalah mereka di Madinah Al-Badru Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita Selawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang nabi kesayangan bersama sahabat mulia. "Nih, akhirnya Rasulullah selamat. Rasulullah selamat dari tempat persembunyiannya dan sampai ke Madinah disambut oleh banyak orang, oleh sahabat yang lain." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya Sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan Masya Allah tidak tanggung-tanggung ya Semua hartanya diberikan untuk disedekahkan Lo anak, anak Minta Abu Bakar untuk menjadi imam Perintah Rasulullah saat beliau terbaring lemah karena sakit parah Beliau tak mampu bangun dari tidurnya Ini kisah saat Rasulullah sudah mulai sakit anak-anak Rasulullah sudah tidak lagi tidak bisa lagi menjadi imam saat itu nah, Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam Baru kali itu ada perintah mengejutkan Rasulullah s.a.w. tak pernah meminta sahabat lain Untuk menggantikannya menjadi imam Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar sangat istimewa di hadapan Rasulullah nah, Sahabat yang lembut hatinya terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Qur'an saat menjadi imam karena dia menangis senggugukan, hatinya lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sangat berduka. Ini ilustrasi gambarnya nak anak. Semuanya ketika Rasulullah meninggal itu telah wafat, semua sahabat itu sangat bersedih. Mereka menangis juga saat melantunkan bacaan Al-Qur'an. Mereka sempurbukan, mereka benar-benar merasakan kehilangan atas Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ditunjuklah Abu Bakar ash-Shiddiq, Khalifah pertama umat Islam. Anak-anak yang soleh, ayo kita tirukan sifat Abu Bakar ash-Shiddiq yang lemah lembut suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga. Kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu ya. Nah ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga Yaitu siapa? Abu Bakar Asyiddiq. Sahabat Rasulullah yang setia.